Oh my god, nice bro. Nice job. Okay. a wear around your neck you You got a friend in me. You got a friend in me buat sama bro apa kabar semuanya? Hello, ma Bro ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya World Championship itu udah selesai mabar bro CWDM 2022 ya. Dan pemenangnya adalah Tribe Gaming mabar tim dari Amerika dan turnamennya juga di Amerika. Apakah Tuan rumah memang selalu menang, caca nggak tahu sih ma Bro ya, oke. Okay. Dan juara satunya kemarin itu ma Bro berhasil mendapatkan sekitar hampir 11 miliar ya, 10 miliar lebih lah ma Bro ya, tujuh ratus ribu dolar ya, saya pose segituan lah, itu gede banget sih. Kalian kalau dapat uang segitu mau dipakai buat apa ma Bro ya, juara satunya segitu dan price poolnya totalnya itu sekitar ya satu juta tujuh Ribu dollar, mah, Atau sekitar 26 miliar lebih lah mabro ya Wah lumayan banget mah, Bro ya Tapi sangat disayangkan sih mabro tim wocha gagal Dan semua tim perwakilan Indonesia gagal Maksudnya 2 tim dari W Indonesia gagal Untuk memperubutkan World Championship ini ya sangat disaingkan sekali, tapi gak apa-apa bro ya, masih ada kesempatan lain nanti, oke. Nah kali ini mak bro oce mau mereview gun speed yang dipakai tektonik ya, itu kan yang menang tuh si tribe mak bro, nah Tribe gaming ini, lu lu lu lu bisa ngomong ternyata kilonya ma bro, wow, oce kaget sih itu, tiba-tiba <laughs> ada suara mak bro ya. Jadi uh, ada player dari tribe yang pakai senjata tuh benar-benar jarang dipake oleh tim lain, mah bro ya. bahkan tim negara kita sendiri itu kayak udah jarang banget, mah bro ya. dia pakai kilo 1.4.1 empat men. ya. di saat orang lain pakai krieg six, ya senjata krieg six uh, air yang meta menurut Ocha. nah dia tuh pakai kilo 1.4.1 empat satu. dan killnya itu banyak banget, mah bro. dia Ocha tontonin kemarin ya bisa dapetin kill banyak. bahkan pernah sampai kill 40 lebih di turnamen pakai kilo 1.4.1 ya itu player uh, jauhnya mah bro ya. Taro Ocha Vigan Smithnya dan Ocha juga bagiin racikannya. Yuk let's go mah bro. Ocha mau ke training mode dulu kita tes deh ya. Kayak gimana sih? Kayaknya sih berat ya. Ocha lihatnya sih berat ini touch ya. Oke okay, mah bro. Ocha sudah di dalam training mode. Woo. Uh, uh, Kill 1-4-1. Oke. Okay. Oh iya mah bro berat benernya ini tidak cocok buat gameplay oca ya tapi cocok buat kalian yang player support, player jauh, player ngendok, player yang suka mantek. nah itu cocok banget mah bro, oke? Okay. karena ini lumayan berat. yang suka nunggu nungguan ini cocok sih, ya. Yeah. nya juga mantep banget sih lurus banget, mau kita coba jauhnya? itu sakit juga bro sakit loh ini mah ya? kena badan berapa sih dia? 29 puluh uh, 4 hit sih. kok misalnya kalian kena leher ke atas tuh, sampai pala, itu bisa 3 tiga aja mah dan ini fairnya juga lumayan mah ya. tuh, sebenarnya ya kilo ini gak kalah banget sih makriknya mah bro. buktinya aja si teksanok ini bisa make ma bro ya. Dan sampai menjuarai World Championship KODM mah, bro Uh gokil. Jadi -go. yuk let's go Oca langsung pake kranket mah bro Kita bantai-bantai musuh-musuh menggunakan gunsmith dari Raja Kilo 141 ini mah bro Oca sebu sebut dia Raja karena ya dia berhasil menjuarinya pakai kilo bro gokil nggak sih? Ya ma Bro Oce udah di dalam game let's go dan Oce sudah siapkan juga 50 GS ma Bro ya, karena orangnya pakai 50 GS juga ma Bro. Wow gokil juga ini Bro, ya well, best Bro. Uh apa coba maafkan Oce ma Bro, aku tekan mati lagi. mati lo the best kan hmm mati lagi di mana bro oke okay, the best hmm mantap mantap am bro udah tadi wajoi let's go Bro hai oke okay, Bro. mabro nice, oke okay. Wow oh, jadi bokong Oh my god dasar kamu Nana Sekitar nice, oh. yeah, eh, job ribu abro bro? enam puluh enam, enam ratus enam puluh enam, enam ratus enam puluh kalian harus pakai sih tes meni ini mah bro. Wah apa sih itu orang? Ini lucu banget sih. Ultinya mah bro. Ucak kesal sekali dengan ulti itu. Besoknya lah. Nice. Oke, okay, the best ini mah, Bro. Penampungnya. Dia akan muncul di sini. Oh. Tentap. Oh. Yo, eh. Kepotong-potong saja mah, Bro. Weh Oh, kagetin aja tuh orang. Wah. Astagfirullahalazim. Hmm. Hmm. Kalem, kalem, nice ah. Wih, musuhnya mana? Wih? Ya, sampai mereka injak, bro Oh my god Nice, bro Injak dong Astagfirullahaladzimah, bro Pokoknya oh, harus membantunya Pokoknya oh, harus Jangan juga deh Oke okay. mati lo. good job bro good job bro dasar temenku ini tidak mau nginjak mah bro tolong jangan sampai kalah teman-teman nggak jangan lupa diinjak waduh macam dilempar begituan najis banget mah bro wah parah sih parah main bara bara parw Wah, gak ada yang mau nginjak Wah, aku ngelag Wah, aku ngelag mah Oh, aku ngelag Tidak bisa Aduh, kenapa sih ngelag nih Ya Allah Udah mantep mantap Padahal Niki Loja nih bah, Jadi bokong ayo lah jangan sampai kalah bro, bu ekilo gue udah dewa kali nih, dober. Wah dibaca kocak. Irfan ada aja edinya mah bro ya asli ya. dah, edinya tuh super. ucap bro jangan biarkan mereka masuk oke okay. Oh sampai ngelek ngelak gini mainnya tuh delay banget bro Oh my god like banget tuh masih bisa ngelak, -ngelak gini <Sekasik> Mantap mah bro Mantap. Mantap sekali Mantap Mana lagi musuhnya Mantap Wuh. Ini Rada ngeselin sih ya Oke okay. Temen yang ngeselin musuhnya juga ngeselin <tip> Tapi jelek-jelek enak banget Jeleng main banyak loh jeleng mah bro The best memang Ponocha sampai 7.000 tanpa hardline Wah nih gokil sekali ini memang nih terus satu pas satu kita benar-benar gak boleh ngeremehin senjata nih Ma Bro ya lumayan lah 60 kill ya, ya lumayan sih ya Timoja masih belasan buar masih ada yang belasan lo ya Wow uh, tim musuhnya tuangin jatuh juga ya mantap lah kita main lagi Ma Bro yuk yuk Ma Bro Ojo udah di dalam game let's go Nih, btw, juga nyiapin uh, pistol 50 G sama bro, ya, atau uh, Sertigo, ya, karena ya dia juga pakai di, apa 50 G, di lotto. bro, jadi kita pakai juga lah. Ada orang ma bro ternyata di situ. Flash gue ma bro. mati oca. Eh mati lagi. Kena flash bro maksudnya. Wuh enak banget ya. Wuh enak lah langsung headshot Mantap sih. Kita jadi support mabro bro. Oca kasih tahu gameplay ala ala player support. Wow ja mati tetap santai apapun yang terjadi aku tahu kamu dari sana Waduh Ngeri kali itu dia Oh uh, mati loh enak banget ternyata emang Bro kita tidak boleh underestimate ini senjata loh ya. Wah, pistol juga oke. Nice. Main lagi businya mah, Bro. What? Nice ya Tuh gokil enak sekali bro Wah itu Kaget aja tadi temen Oca dia mati mau ulti ya Wuh. Kena pistol dema bro Apa itu weh Aduh tiba-tiba ada ulti pula Kaget aja Mantap Mantap Sakit kan bro Mantap uh. Di batas juga ada dong ku tidak tahu itu mah bro Mantap. Woi, woi, woi, woi. Jangan jangan mati, jangan mati. Ya mati <laughs> Mantap mah bro, wuh pistol pake lebih enak bro yeah! oh, Ya, oh iya ada ulti lagi loh Itu masih banget mah bro Go go go go, go. Ya, mati aja Come on, bro do do? Nice, sir mati Wih, gila pistol gue kan main, Bro. Dibokong lagi, Oca. Hmm. Keras, kan bukan main. Bukan main. Pakai pistol ini. Lawannya pro player juga ini ya ma Bro ya Bukil. tapi ya Tepat lah Ocah oh, Penangnya uh, Menurut kalian gimana mabro killo 141 ini Terbaik tidak Menurut kalian gimana Ya oke okay, Bro. Menurut kalian gimana ma Bro kilo 141 di season ini ya <tuh> yang masih menggokil ya walaupun Waktu itu sempat kena nerf ya Kalau 1 satu ini ya Yang digantikan senjata lain Ini gantikan atau tajemen Yang ini mah bro ya Nih, tactical suppressor, MIB standlight barrel Longshot, ranger 4 grip Dan yang terakhir, large accident Magazine B, ini sih Bukan tajemen oce banget sebenarnya mah bro saya tu tuh bener-bener pake ya, No stock lah gitu ya Ini perk long shot men Oh my god Ya. ya, enak sih you, enak. Tapi misalnya roll kalian tuh yang sekolah maju-maju, tapi tetap maks pakai kilo. Ya, oce saranin sih ke nostok aja gitu ya. Berarti diganti nostok mah, Bro. Menurut oce. Ya. Biar ya, coba cepat, move juga lumayan ya kan ya oke okay, kayaknya gitu aja untuk video kali ini ma bro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman, -teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ma bro ya terus untuk kalian yang pengen beli akun COD langsung aja follow instagramnya kita di sana nggak hanya ada COD tapi ada akun game lainnya yang pasnya kalian mainin juga sih harusnya ma bro ya oke okay? atau kalian pengen rank legendary tapi nggak ada waktu langsung aja follow instagram kita titikin nanti bisa dijoki di sana oke yuk see you ma bro yaudah Ya semuanya. See you next.